<San> Big MPV ini adalah desain perkawinan antara Nissan Serena dan Toyota Noah, potensi bertenaga Bibrida. <San> Kami menyaksikan Suzuki meluncurkan Big MPV barunya. Uniknya, sepintas desainnya menyerupai perkawinan antara Nissan Serena dan Toyota Noah. Sedangkan untuk pacunya, Big MPV baru Suzuki ini kemungkinan akan dibekali mesin hibrid. Jika Anda penasaran, MPV berukuran besar ini diberi nama Suzuki Landi. Tentu tidak di Indonesia karena perangkat ini dipasarkan di Jepang. Di sana, Suzuki Landi akan berhadapan dengan Nissan Serena, Mitsubishi Delica D5, Toyota Noah, Toyota Foxy, Toyota Esquire dan Honda Step WGN Sebenarnya Suzuki Landi bukanlah produk yang benar-benar baru. Karena pada generasi sebelumnya Suzuki Landi hadir dengan basis dan mesin Nissan Serena. Namun, itu kemungkinan akan berubah, karena Suzuki Landi generasi terbaru telah tertangkap basah berkendara di jalanan Jepang. Diambil oleh akun Twitter at 42 Takachimu24, MPV besar yang diyakini sebagai Suzuki Landi terbaru ini terlihat seperti generasi terbaru Toyota Noah. Terlihat dari lampu belakang dengan motif berbentuk burung, grill dengan garis horizontal. Serta pelet multi-spoke yang mirip dengan Toyota Noah. Jika dicermati, salah satu mobil yang diangkut juga menyandang emblem Toyota Hybrid. Simbol ini menandakan bahwa Suzuki Landi terbaru juga berbagi sistem dan mesin hybrid dengan Toyota Noah. Sayangnya pihak Suzuki belum memberikan detail serta jadwal peluncuran terbaru Suzuki Landi. Berbicara mengenai spesifikasi Toyota NOAH, ada pilihan mesin bensin dan hibrid. Mesin bensin 4 silinder 1986 cm3 berkode M20 AFKS menghasilkan tenaga 170 tenaga kuda dan torsi 202 Nm. Sedangkan untuk mesin hibrid, Konfigurasi 4 silinder Atkinson adalah 1798 cm³. Tenaga yang dihasilkan 98 tenaga kuda dan torsi 142 Nm. Performa mesin tersebut dipadukan dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga 95 tenaga kuda dan torsi 185 Nm. Tenaga dan torsi dari setiap mesin dikirim ke depan atau penggerak semua roda melalui CVT untuk mesin bensin atau ECVT untuk bibrida, tergantung pada platformnya. Suzuki landi hampir identik dengan Serena.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 By my side Lampu depan dua tingkat, desain atap terapung, garis bahu yang menonjol melalui alur pintu geser dan lampu belakang vertikal. Satu-satunya perubahan adalah penghapusan grill V-Motion khas Nissan. Kisi-kisi sekarang memiliki dua bilah krom dengan logo Suzuki. Belum lagi Suzuki Landi kini diuntungkan dengan desain velg yang unik. untuk interior Suzuki Landi juga diuntungkan dengan desain yang mirip dengan Serena hal ini dapat dilihat antara lain pada roda kemudi palang tiga dengan alas datar panel instrumen digital besar dengan layar berwarna 7 inci seperti Serena Landi dikatakan memiliki kabin terluas di kelasnya, dengan panjang 3.240 mm dan lebar 1.545 mm. Soal mesin, Suzuki Landi dibekali mesin bensin 2.0 liter MR20 DD 2 silinder, CVTC Direct Injection, untuk kapasitas 150 tenaga kuda pada 5.600 revolusi per menit dan torsi 200 Nm pada 4.400 revolusi per menit. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi ekstronik CVT ke roda depan. Ada juga varian yang menggunakan sistem S hibrid milik Nissan. Model ini dibekali mesin 2,6 tenaga kuda dengan motor listrik 1,8 kilowatt. Mesin ini juga menghasilkan torsi ekstra sebesar 50 newton meter. perangkat keamanannya cukup lengkap semua varian mendapatkan pengereman darurat otomatis peringatan keberangkatan jalur, pengenalan tanda masuk, monitor sekitar, dan bantuan penghindaran tabrakan. Belum lagi varian teratas mendapat manfaat dari bantuan parkir serta airbag samping dan tirai. Soal harga jual, Suzuki Landi mulai dari 2.500.200 yen atau 286,9 juta rupiah, hingga 3.248.640 yen atau 372,8 juta rupiah.